moment kebersamaan Gilbert Reksi pada hari ini Waduh gimana bang tanggapannya bang hari ini pertandingannya cukup seru. seru ya gimana bang mantap gimana bang tadi penyelamatan gemilang ya mantap udah mantap semua ya ini wajah-wajah gembira Kaligus lelah bang ya? Gimana bang? Lelah, lelah. Mantap, mantap kita ya. Kiper bocornya. Ada bang senior ini bang. Mantap ini. Ya. Dulu mana ada mereka duanya ini? Bu, kiper nomor 1 di kilubar dulu ini. Ya bang. Dia apain tadi? Wow, oh, bang Aris, hari jahat, hari jahat. Hahaha, <laughs> bang Aris ya. Bagaimana itu kau kalah? Ya kalah. Salam. merah, ya, <tuh>, Wah wow, ada bang Aris nih. Oke okay, ya lanjut lanjut. Enak, makanya sedih gitu ya. gitu ya Jadi, uh, hikmah dari hari ini, kedua game biasain prepare gitu. All jangan main-main aja. Nanti di lapangan baru, lu begini, lu begini salah ya. Salah juga gitu. prepare, maunya gimana nanti, ya, nyerangin caranya gimana gitu. Nah, setelah Februari, terus November, 15 November, 15 November, untuk membahas 1, -galah biar ya biar Perwakilan, perwakilan. Perwakilan kasih trofinya yuk. Ayo. <SILENCIO> yeah. Oke okay, demikian untuk juara keempat pada hari ini jatuh pada tim Gilbar. Para anak persebaya dong anak persebaya nah. Ayo nah perwakilan Inilah Juara tiga kita pada hari ini Jatuh para Gilbert Ore. Nah. Juara dua Dua pada sore yang kali ini jatuh pada tim Gilbert FC Merah 2. eh sur sur sur. Ayo bareng ya, bareng-bareng. Program-program gilaan. Ayo Eh sini sini sini sini, sini. hadap sini tuh. Guram udah. Udah malam enggak ada lightingnya ya, kamera kamera katanya enggak terima kalahnya harta kalah koin. <laughs> ya, ya, ya, ya, ya Harus legowo, harus legowo. Apapun hasilnya Next time kita ketemu lagi. Yo, inilah juara 2. Gilbert Merah. Mari kita sambut juara satu pada hari ini. Campion, campion, campion. Campione, Campione. Nyanyi dong, Campione, Campione. Lompat-lompat, Theo. Campione. Ayo, ayo, Siap, terang nih, yuk Inilah juara pertama Satu dua, tiga Go Inilah juara satu kita pada hari ini mendapatkan satu buah bingkisan gorengan oke gimana nih juara satu pada hari ini top skor ya top score sih ya bang mana jay top skornya? ayo ayo pemain terbaiknya siapa? pemain terbaiknya hari ini ayo bang gimana kesan-kesannya pada hari ini Sudah meraih ya kita makan gorengan lah pertandingan. pertandingan. Eh, kita bertanya pertandingan bagaimana pertandingan hari ini. Apa lagi makan gorengan? Gimana? Seru ya? Ini sangat seru, Tidak. sangat menantang. Oke, kita ketemu lagi Sabtu depan ya. Iya. Oke, siap. Nah ini nih keepernya nih, yang mantap ini. Menggagalkan banyak peluang. Mantap. Oke. Mantap, mantap, mantap.